Hai hai hai Tahukah kalian sob, dari beberapa spesies harimau di dunia Ternyata ada salah satu harimau yang dianggap terlangka di dunia Bahkan jumlahnya saat ini diketahui sekitar 500 sampai 600 ekor saja Jumlah harimau ini berpotensi berkurang seiring dengan dampak perubahan iklim yang cukup ekstrim Harimau ini juga dinyatakan sebagai yang terbesar dari subspesies harimau lainnya kira-kira harimau ini jenis apa ya? ya, siapa lagi kalau bukan harimau Siberia yang dikenal sebagai harimau terbesar yang ada di dunia harimau Siberia umumnya memiliki panjang 3,3 meter selain itu, berat harimau Siberia jantan dapat mencapai 320 kg dan menariknya lagi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 Tapi tunggu dulu, sebelum lanjut ke videonya Jangan lupa untuk klik tombol subscribe Dan aktifkan lonceng notifikasinya ya Kedua kucing raksasa itu Berkeliaran di jalanan selama sekitar 20 menit Harimau Siberia atau yang biasa dikenal sebagai harimau amur Adalah salah satu spesies harimau yang terancam punah Kebanyakan harimau Siberia hidup di Rusia timur, Cina timur laut, dan bagian utara semenanjung Korea. Mengetahui ada harimau berkeliaran di jalanan, polisi setempat langsung memberitahu penduduk desa untuk menutup pintu dan jendela mereka agar tidak menyebabkan konflik antara manusia dan juga harimau. Saat ini, polisi juga sedang berusaha menangkap harimau amur liar yang berkeliaran di jalanan itu sejak hari Senin kemarin. Menurut polisi setempat, harimau Siberia yang lepas itu panjangnya sekitar 1,5 hingga 2 meter. Dan ini pertama kalinya harimau Siberia itu terlihat di daerah tersebut. Bahkan mereka sampai berspekulasi jika harimau tersebut mungkin saja mencari makanan hingga keluar dari habitatnya saat cuaca menjadi dingin. Ya, sudah gak heran lagi, jika mangsa buruan harimau di habitat aslinya habis bisa menjadi penyebab masuknya kucing raksasa ini ke tempat tinggal manusia. Apalagi dengan cuaca yang sangat ekstrim, membuat harimau Siberia yang lapar menjadi amat sangat puas, dan bahkan akan menerkam siapa saja yang ada di hadapannya. Hal tersebut mungkin saja bisa terjadi, karena pada umumnya porsi makan harimau sendiri, jika ditotal dalam satu tahun bisa memburu hingga 50 ekor rusa di habitatnya.